Chồng ya, ya, ya. Anak tamikah. Kakak taro ni. Anak leh jaman lagu yang jenuh. Jeno kat jaman nao. Yo, jaman nao. Jaman nao, zaman nao. Ha, ni jepua jaman nao. Hai Kak, kok bihak tamikah rumah kat Zahra? Kadarimu nampak hampa nampak nampak. Belikah tamikah rumah gusik ya? Ha ha. pergi ke bawah ni. Adik, Ah, je? Haa. Haa, telah jumpa dengan haa. Kau rumah, Adi, yang Arang! Hai, omah! Canggu pun punya. Nak payah pergi pelajaran? Ya. Nak payah pelajaran ni Abang kan ada lain dikatu ah tak iliko. Oh, ya, aku benar. orang Ini dia sekarang ni. Ini dia ni. Lagak, banyak macam. Boleh tak? Boleh tak? Aku abang mulanya. Abang, abang, abang. Abang, abang. Abang, abang. Oh, katulah aku! Budak, budak! Oh, <tuk> Bagaimana pake lagi mukli? Kutak berat ke air Gak ada di water Gak ada angin tegar di water Gak ada? Air buka? Sila kak ada? Sila Ketukah pake air gila mau Ketua yang dikurangkan dia ni. Kau penurangkan ada-ada ni. Baik tindak berasal Uyai Haji. Ketua yang dikurangkan kebang tu. Habis. Kau yang empat. Ketua penurangkan kau. Penurangkan kau cerita ni. Nyong, beri Jafar kan anak-anak adik. Habis dah, hari dah lakut ni. Saya tak pernah habis ni. Sebab, boleh move. Ipulah kadang anak-anak habis ni. Sekalang, kata dia nak habis. Eh. Eh, Jafar lah. Bek dia ke pergi. Kau yang dah pergi ni? Pergi cikalah gandron. Betul. Awak nak tengok dah fikir? Tunggu pulih ni. cuma dia. Ilahop ni. Betul. Darah-darah tak buat juhur sana je Nah. ah cuma itu aja banyak nih ini udah main bentuk apa <tangan> ya? ini apa? ini macam-macam tu. Padam ke? Padalah tu ni okey tu je. Aku macam. -macam wow wow, it's new. I eat Warning, warning. me, warm me. And your print, and your gold qualities. Ah, ini mau dia ni rumah, rumah halaman, rumah halaman. Rumah lama ini. masalah nak buka jalan itu. Okey, okey, okey mula dulu. Betul itu. Tahu. Adik ini apa lu? Ha? Tak nama. Apa? Ah oh. mana? Berak mm. aku cari ni, dari ni, dari itu ini mana pulak berak semua nak habis semua aku cari tak enam ke baby oh karena ini mana? Alaukum takkan ni oh tidak, kau kena tak kira, kau tidak ada lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau tidak lembu, kau Alam! Ayuklah. Kenapa? Cepat. Aduh dah ayuk. Cepat, cepat. Kemana, kemana, kemana Ku harus mencari Alam. Jom, ayo bukir saja kejom. Bujok pakai kejom. Buat janganlah kami. Oh ya. mungkin dengan Batin tu mana? Ya. Dulu ya. Dulu kak. Dulu kak. Mana batin tu? Sampai huh? hati tu tersisa. Jadi, yang tu. Rumah ni yeah. yang ada yang berjalan sekejap 6 rumput. Tidak tahu lagi, kau tak tahu. Ya, tak tahu lagi. Dia nak deng dia nak deng dia. Dia hore ke. Dia nak deng dia nampak lagi. Kanannya dia betul-betul jewek. Dia bayar waktu yang bakal-betul jewek dong. Eh! Cipu talong sama toh kita sama lo kasih padu oi kemal te oke deh uno le pura mama dia anaknya dia padakan dia baru lom bila yang besar ini hebat tu dia apa yang lagi apa dia ini ada calon ada ada ada ada ada ada ada ada orang yang panjang ada yang panjang ada yang radio Elok kemayang jalan kena sakit betul bidang mursa Ah ah hai le hai ah jangan dah betul baik gabung pun Ya, janganlah nang kronok ni, Om. Ha. Ini kau fikir apa ya? Ya, semua orang ni. Katang bagap-gapah main taman. Tapi ngor boleh datang. Ya, bujang dia nghau ber, ber you you. Eh, eh, bail. Go the die order ball. Adik. Ini apa pasal ni? Adik ni ngapa? Mana ada ni? Mana tak ada? Adik, yo. Ni nama apa? Adik pulu. mana dah abang ni? Siapa bertua bang? Oh, betul ke? Oh, je, je, je, je, Pak Oh, dia abang lip sakit lah Oh, punya enam-lepas tu, Pak Ha, je Bukan kamu sekejap, dia bilang Oh, je Ha, ok Ha, selamat Salam Ha, ha Kamu pulang dulu, ya Oh, je, je, Pak Apa? Ja, lepas lepas, ayo Jangan ya ni, tak ada, Eskipadrol, ja, lepas Nampak, lepas Nampak, ayo, ayo, ayo, ayo, apa mulai yang? Oh, leke iku kameng. Kameng landau. Kameng landau? Oh, leke iku landau. Oh. Ya, apa pak cik? Jom, yang berani dia ni. Tak soh pengen. Padahal, padahal. Padahal, padahal. Kalau merupakan hari, rumah Rika. Padahal kena leke rumah lepek kan? Tak ada haju ke dalam haji. Oh. Ya, apa? Tak ada lelong. Hahaha. Tak ada lelong tak? Lelong. Tak ada lelong. ...ekwis, kisi, ini kisi, pani namikin macam. ...kisi rumah. Apa orang yang mahu, ayo, ayo. ...kisi yang kau. ...kau murah pun. Jok, tinggalkan. ...propotal, kan? Kau, kan dia apa, kau murah, ayo. Jok, si, propotal, ayo. Murah, ayo, ayo, bagi saya guru, kan. Murah, tapi kau ayo murah, ayo, ayo, ayo, ayo kita keting, lagi kisah, ganteng, pegang hati-hati. Tak itu Misi! Ayun! Ayun! Ayun! Oh nyut! Omah! dah Ya, ay, roh, jule so, kadang angan-angan. Wah, wow. <laughs> ayo. Tak madai dulu. Tak hey, cuba buah. Tak cuba. Buah. <laughs> <laughs> oh, apa yang? Oh, ga. Hmm, helm tengKH du l~~gw Joe Mek tan Wah��� Pak Jool, Pak Jool Bak او醒 nakhata Kami uang So sayio lam ala, alap ibu pengen boss. boss.